bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak anakku semuanya Alhamdulillah Pak baik Alhamdulillah ya Allah baik-baik di rumah ya juga kesehatan selalu berakhlak baik kepada orang tua sayang tiang muda uh, anak-anakku semua senang sekali saya Uh, berjumpa kembali dengan anakku semuanya di mata pelajaran pemuka dasar untuk KD struktur kontrol percabangan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Uh, anak-anakku yang berbeda keyakinan mohon disesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitul hilababil samidin zidni ilman Amin. Anakku semua yang cerdas cerdas yang, yang diberarkan Allah subhanahu wa ta'ala kita semangat terus ya kita harus semangat selagi masih muda untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah yang lebih bermakna kita harus semangat terus tahan banting supaya nanti waktu dewasa tinggal mendapatkan uh, hasil yang manisnya Oke okay. uh, di KD 3,6 ini kita akan menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Yang kedua, menganalisis struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Yang ketiga, setelah paham, kita membuat kode program struktur kontrol percabangan di bahasa pemrograman Python. Terakhir, dapat mendemonstrasikan pada program struktur kontrol percabangan. Tujuannya tentu saja ya, anak semuanya dapat menerapkan kontrol percabangan secara mandiri, kreatif, dan komunikatif serta bersah-bersahabat itu ya anak-anakku semuanya e, seperti halnya yang sering saya sampaikan ya bahwa kita harus bisa menjadi solution maker gitu ya e, kita jangan terlalu banyak berwacana gitu ya Karena is cheap, katalini servat, show cepat Xiaomi Xiaomi get nah anak-anakku semuanya alur kegiatan kita eh, pada penerpajaran ini di 3.6 ini Pertama kita akan belajar daring lewat Google Meet ini ya Lalu setelah itu, anak-anakku semua belajar mandiri di Google Classroom dan materinya di e modul serta melakukan pelatihan secara mandiri di ProGate.com Juga mengerjakan LKPD di Google Classroom maupun di ProGate.com Nanti di penghujung kegiatan belajar ini, kita akan belajar daring kembali secara sinkron untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, refleksi, dan penuh, -penuh itu ya anak-anakku ya nah materi pembelajaran dari yang nanti akan ditempuh oleh anakku -anak semuanya secara mandiri di ya slash python slash study slash 1 slash 10 tanda pagar slash 22 gitu ya. itu di pelajaran python 1 di control flow di materi control flow di bahasa pemrograman python nah eh, bahasa pemrograman python ini adalah bahasa pemrograman yang eh, dalam hal ini ya dalam hal control flow itu akan melakukan aksi selanjutnya bergantung dari kondisi yang dibandingkan seperti di layar anakku bisa melihat jika skornya sebandingan 10 itu hal titik dua, maka cetak bagus gitu ya nah kontrol flow ini dalam dunia nyata itu dipakai misalkan di robotika ya eh, jika di depan ada lilin maka semprot dengan air, ya jika tidak tidak ada lilin atau tidak ada api maka air tidak akan dikeluar, dikeluarkan. nah atau di contoh yang kedua kamera kamera pendeteksi wah, wajah akan membandingkan apakah kriteria yang sebelah kiri itu sebut orangnya adalah papa haji kalau iya, tandai papa haji lalu misalkan ada wajah kedua apakah kriteria wajahnya dengan rehan maka tandai dengan rehan ini salah satu contoh materi percabangan di dunia nyata Ya, nah nanti ada KPD anak anakku semuanya belajar eh, di tahapan tiga tahap ini tugas mandiri, tugas kelompok dan dari tugas-tugas besar Nah, anakku ada yang ingin tanyakan untuk nanti belajar mandiri. Ah, boleh pak, saya bertanya. Silahkan. Pak izin bertanya untuk pengerjaan LKPD di progetz.com itu bisa di ponsel nggak sih pak? Di smartphone itu Android? Oh, untuk yang di progetz.com karena harus menginput banyak karakter maka dan resolusinya resolusi tinggi maka harus dilakukan di laptop ya. Tidak bisa dilakukan di di ponsel atau di handphone android jadi nanti bergantian ya atau menggunakan laptop yang dibagikan oleh sekolah secara acak gitu ya silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing oke pak makasih terima kasih ya selamat bekerja belajar mandiri ya bismillahirrahmanirrahim selamat siang semuanya anak-anakku apa kabar siang pak alhamdulillah baik bagaimana kerja kelompoknya lancar Alhamdulillah. Nah aku, saya lihat tadi laporannya ya, laporan di uh, di Google Classroom sudah sudah masuk, banyak uh, banyak progress. Jangan lupa nanti uh, di LKPD di Google di Google Classroom maupun di Proket.com seakan dikerjakan. Jangan lupa itu. Ini sudah lumayan banyak progresnya, anak-anakku. Terima kasih ya sudah ya, berjuang pak. Ya, semangat terus. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita akan melakukan uh, diskusi kelompok, evaluasi dan refleksi. Anakku semuanya. Uh, karena memang ya, sekarang itu bahasa pemrograman Python sedang populer, terutama ya, terutama nanti dibutuhkan, dibutuhkan di dunia kerja sebagai data engineers data scientist dan analis ini dibutuhkan dalam rangka me, biasanya dalam menerapkan, memutuskan eh, keputusan dari sebuah aplikasi gitu ya, untuk membuat prediksi keputusan apa yang harus diambil biasanya begitu nah, aku semuanya silahkan ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya boleh pak jadi, kelompok integer, Pak. Terima kasih, Pak. Izin saya menyampaikan hasil analisa kegiatan kelompok integer. Setelah kami berdiskusi secara kelompok, kami menyimpulkan operasi percabangan digunakan saat program harus memutuskan kode mana yang akan dieksekusi, bergantung dari syarat kondisi tertentu. Cukup sebegitu, Pak, untuk kelompok integer. Terima kasih, terima kasih ya. Luar biasa, betul sekali bahwa kontrol percabangan itu digunakan dalam memutuskan aksi apa selanjutnya yang akan dieksekusi bergantung dari kondisi yang dibandingkan luar biasa ini ya anak-anakku sudah sampai mengerjakan LKPD dan tugas-tugas yang lain baik, anak-anakku ada yang ingin disampaikan mengenai kesimpulannya Atau saya mau merepas Ya boleh Perkenalkan diri boleh Pak Boleh, boleh silahkan Baik, izin menyampaikan refleksi Pak Pertama, setelah saya mencoba Ngooding dengan aplikasi bahasa pemrograman Python di protege.com Saya jadi tahu penggunaan dan tujuan Operasi percabangan Kedua, kesulitannya saya mendapatkan error Pak Keliru menempatkan kode mana Yang masuk scope mana yang di luar scope, jadi pusing pak, liar lah pokoknya mah kemudian yang ketiga, hambatannya harus bergantian menggunakan laptopnya dengan adik saya jadi saya kurang konsentrasi, begitu pak, terima kasih terima kasih ya, sudah menyampaikan refleksinya, betul sekali bahasa eh, pemekuang peton ini dalam melakukan operasi percabangan itu dapat digunakan di dunia nyata, betulan ketika gitu ya, tidak hanya teoritis juga memang hambatan kita di masa pandemi ini adalah infrastruktur pembelajaran yang tidak 100% dapat dilakukan di rumah masing-masing baik, anak-anakku sekalian, terima kasih ya atas kekompakan semangat yang luar biasa di pelajaran pembangunan dasar ini khusus di KD 3,6 semoga kita akan berjumpa kembali di kelas selanjutnya di pertemuan selanjutnya di KD selanjutnya 3,7 Baik, kita tutup dengan doa penutup belajar. Semoga bu Anakku sekalian, tetap semangat ya kerja kesehatan rumahnya di rumahnya masing-masing, selalu berakhlak baik ke orang tua. Anakku semuanya, selamat sore, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih pak. Makasih, pak.